Ya, ayo kita berangkat pulang. Dah kak. Terima kasih. seketima, tak kepen. ini jalan petulayan menuju keluar, keluar ke jalan raya. Besar. jalan besar.